Satu, dua, tiga. Wow, wow, wow, wow. Impresif sekali Kak Nas. Persaingannya benar-benar ketat pasti. Wah, ternyata. Yo, Halo sahabat yang berada di rumah Oke kembali lagi bersama saya di channel Jaya Rival Kediri Jawa Timur Oke kali ini channel Jaya air Rival akan mengadakan tes atau kompetisi tembak menembak yaitu dengan menggunakan sasaran tembak yaitu berupa batu bata yang akan digantung dan ini nanti objeknya akan digerakkan seperti ini mungkin akan semakin sulit bagi para penembak dan yang lebih mengejutkan lagi, untuk surprise kali ini, uh, untuk penembaknya dari tim Jaya Rifle yang cewek. Nah, oke, okay, kita langsung menuju ke acaranya. Kita lanjut untuk penembak yang pertama. Untuk penembak yang pertama, menggunakan senapan angin gejluk DWP Fusion 2260 Custom Hitam Plus Manometer. Kemudian lanjut untuk penembak yang kedua, menggunakan Menggunakan gejruk DP Fusion 2260. Kamu hitam plus manometer. Kemudian untuk yang penembak ketiga dan yang terakhir, Yaitu menggunakan gejruk DP Fusion 1960 Magnum hitam plus manometer. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe ya, sahabat beliau yang ada di rumah. Oke, kamera ini akan saya taruh di sini. Oke, untuk para penembak bersiap-siap ya dan di sini saya akan memberikan mereka tiga kali kesempatan tembak untuk menembak sasarannya oke ready masukkan mimisnya oke sebentar ya sahabat, -sahabat. kita tunggu oke para penembak ready Oke, sebentar. Ini saya goyang-goyang terlebih dahulu ya, sahabat B dealer, agar lebih susah kompetisinya. Oke, penembak ready. Tiga, dua, satu, go. Nah, ya itu tadi untuk penembak pertama dan penembak ketiga dapat mengenai sasaran, ya. Oh ternyata yang penembakan kedua yang yang dapat mengenai sasaran. Oke kita lanjut untuk tembakan yang kedua Oke masukkan mimisnya masing-masing kita goyang-goyang lagi ya, sahabat biduler agar lebih susah Oke kita goyang-goyang kita goyang-goyang semua penembak ready Tiga Dua Satu Oke okay. Untuk babak kedua Yang mengenai Yaitu dari babak pertama Dan juga babak kedua Oke okay, lanjut Untuk kesempatan terakhir Oke, okay, semua masukkan mimisnya masing-masing. Oke, okay, mari kita goyang-goyang. Ui, oh, ini yang tengah masih belum. Okay. Penembak ready? 3, 2, 1, go! Hmm nah itu tadi ya sahabat eh uh, yang mengenai sasaran hanya penembak nomor 2 Oke okay, dan rekap dari kompetisi ini yaitu penembak pertama mengenai sasaran dua kali, kemudian penembak yang kedua mengenai tiga kali dan yang penembak ketiga hanya mengenai satu kali. Oke, kita akan lanjut ke babak selanjutnya, yaitu babak semifinal dan yang masuk hanya penembak pertama dan penembak kedua. Cekidot. Oke, kali ini kita akan lanjut ke babak selanjutnya yaitu babak semifinal dan tetap sama rulesnya tetap sama yaitu tiga kali tembakan tiga kali kena dan jika tidak ada yang kena berarti di diskualifikasi dan nanti akan saya ambil satu penembak untuk lanjut ke babak final oke, masih tetap sama penembak pertama dan juga penembak kedua dan sasaran pun juga masih sama, yaitu menggunakan batu bata yang digantung dan digoyang-goyang oke, lanjut ke acara intinya oke, penembak semua Langsung siapkan mimis, sekalian yuk bersiap. Dan jangan lupa digoyang-goyang. Oke, saya melipir dulu. Iya, penembak siap 3 dua, satu, dan go. Iya, untuk percobaan yang pertama, yaitu penembak kedua berhasil menembak tepat sasana. Sasaran oke, lanjut kita akan lanjut ke tembakan kedua. Oke, siapkan mimis kalian, para ladies. Oke, jangan lupa untuk digoyang-goyang. Oke, saya melipir dulu. 3 2 1 Let's go. Iya dan ternyata penembak ke 2 yang berhasil mengenai sasaran dan skor sementara yaitu 2-0. Kita lanjut untuk tembakan yang ke-3. Oke, ladies, siapkan mimis kalian. Oke, jangan lupa untuk digoyang-goyang. Oke, saya melipir dulu. Oke, 3, 2, 1, and let's go! Iya. Dan hasil akhirnya dari penembak pertama, yaitu mengenai. Yang penembak kedua sayang sekali tidak mengenai sasaran. Oke. Dan hasil akhir yang mencapai garis final, yaitu penembak kedua ya sahabat pediler. Oke, kita akan lanjut ke babak finalnya. Kali ini kita akan melakukan kompetisi, yaitu uji akurasi dengan tiga senapan yang dibawakan oleh ketiga rekan tim kita. Langsung aja kita kenalkan senapannya. Senapan yang pertama ada senapan AKM16 Hitam, dan yang kedua ada senapan 2260 Gamo Hitam Plus Manometer, dan yang ketiga ada senapan 1960 Gamo Hitam. Langsung aja kita mulai ke babak pertama Para penembak bisa langsung menyiapkan mimisnya atau senapannya Dan kali ini langsung aja saya goyang-goyangkan target yang ada di depan Dalam kehitungan ketiga, penembak akan langsung memulai menembakkan target yang ada di depan Satu Dua Tiga itu tadi babak pertama dari penembak uji kompetisi kali ini Ada satu tembakan yang mengenai satu target Yaitu tembakan atau target nomor dua Langsung aja kita ke babak selanjutnya Kali ini kembali saya goyang-goyangkan target yang ada di depan Dan penembak bisa langsung menyiapkan mimisnya Dalam hitungan ketiga penembak akan memulai menembakkan target yang ada di depan Satu, dua, tiga. Oke bisa dilihat tadi ada beberapa target yang yang sudah ditembakkan atau terkena dari penembak yang ada di depan kita. Langsung aja kita ke babak selanjutnya untuk menentukan siapa dari ketiga penembak ini yang akan masuk ke semifinal. Kembali saya, saya goyangkan target yang ada di depan. Penembak bisa menyiapkan mimisnya dan juga senapannya. Dan dalam hitungan ketiga penembakan memulai menembakkan target yang ada di depan. Satu, dua, tiga. Oke itu tadi eh, akhir dari babak yang pertama yaitu yang masuk ke semifinal ada penembak kedua dan penembak ketiga. Langsung aja kita masuk ke semifinalnya. Oke kali ini kita sudah berada di babak semifinal yang kali ini ada dua penembak dengan dua target yang ada di depan. Nanti ketika uh, dimulai uji kompetisi dimulai juga akan saya goyangkan seperti ini target yang ada di depan dan penembak akan memulai menembakkan dalam hitungan ketiga. Jadi langsung aja kita mulai babak semifinal ini saya goyangkan lagi target yang ada di depan. Silahkan penembak bisa menyiapkan mimis dan senapannya dan dalam hitungan ketiga penembak akan langsung menembakkan target yang ada di depan. Satu, dua, tiga. Yap itu tadi dua target yang ada di depan berhasil dikenai satu penembak kita yaitu target atau penembak nomor dua. Ya langsung aja kita mulai babas selanjutnya, saya goyangkan lagi target yang ada di depan dan penembak bisa langsung menyiapkan mimis dan juga senapannya. Dalam hitungan ketiga, bisa langsung ditembakkan. Satu, dua, tiga. Yap itu tadi penembak pertama akhirnya berhasil mengenai target yang ada di depan setelah tadi sempat tertinggal oleh penembak kedua. Dan kali ini penentu siapakah yang berhasil masuk ke final uji kompetisi kali ini. Kembali saya goyangkan target yang ada di depan. Dan penembak bisa menyiapkan mimis dan juga senapannya. Dalam hitungan ketiga penembak akan memulai menembakkan target yang ada di depan. Satu. Dua. Tiga. Dan akhirnya kita menemukan penembak pertama yang berhasil memasuki final uji kompetisi uji akurasi kali ini Langsung aja kita langsung ke final dari babak pertama oleh penembak putri dan kali ini Dan juga digabungkan dengan penembak putra yang akan dibawakan oleh rekan dari tim saya kali ini kita sudah di babak grand final nih Kak. Kira-kira ya. menurut Kak Nasi dari dua pesaing kita akan kayak gimana nih uji kompetisi kali ini? Hmm, kan uh, di sana tuh ada dua peserta atau penembak ya. Betul. Kalau menurut saya tuh yang uh, yang cowoknya tuh enggak ada harapan. Oh, gitu ya. Wah. Lebih ke yang cewek sih sebenarnya. Tapi ya. sebagai MC di tim cowok nih kayaknya malah lebih besar peluang dari cowok deh kayaknya. Karena ya. menurut dari pandangan aku tadi dari target tiga babak tadi dia cukup mengenai cukup sering nih kak kira-kira iya jadi kayaknya uh, peluangnya cukup besar daripada si cewek iya dia uh, cukup sering mengenai sasaran daripada saya ya oh, karena iya? saya tuh dari babak pertama sampai babak terakhir itu nggak ada yang kena jadi bisa diketahui lah ya siapa yang lebih ahli di tembak-menembak kali ini Iya betul Tapi sekali Tapi kayaknya bukan tentang tembak deh Iya apa itu apa itu apa itu Gimana kalau langsung kita mulai aja nih Pak Bapak Grand Final Karena kayaknya penonton juga udah nunggu-nunggu nih siapa iya. pemenang dari uji kompetisi yang kita Selenggarakan Selenggarakan kali ini Iya bagaimana suara penontonnya semua <tuk> <tuk> Tim cowok mana suaranya Oh tim cowok wow <tuk> Tim cowok kira-kira yang... dari satu miliar orang cuma dua. Iya cowokan, betul, ayam, betul betulnya, sekali. Oke okay, untuk yang tim cewek mana? <laughs> wow dari satu miliar semuanya bunyi. <laughs> Oke okay, kita akan lanjut untuk babak grand finalnya. Betul. Oke okay, para penembak siapkan mimis kalian. Dan kita bisa memulai <laughs> menggoyang-goyangkan target yang ada di depan nih kak. Oke jangan lupa lu digoyang-goyang Dan dalam hitungan ketiga penembakan memulai menembakkan target yang ada di depan Dan nanti hitungan pertama akan dipandu oleh Kak Nas Jadi langsung aja kita mulai Oke kita melipir dulu Penembak siap 3, 2, 1, let's go Woo! Uh. Uh. Ternyata, ternyata, ternyata cukup sengit sekali ya. Persaingannya sangat ketat, Mesti. Iya. Wow. Yes. Dari percobaan tembakan pertama, semuanya mengenai sasaran. Oke, kita lanjut untuk kedua tembakan keduanya. Oke. Padahal Bisa Langsung menyiapkan mimis dan senapannya. Dan kita akan menggoyang-goyangkan target yang ada di depan. Dan jangan lupa goyang-goyang dulu. Oke, Kak Nam. kita cus. Dalam hitungan ketiga penembakan langsung menembakkan target yang ada di depan. Satu, dua, tiga. Wow, wow, wow. wow. Impresif sekali, Kak Nas. Pesaingannya benar-benar ketat, pasti. Wah, ternyata... Jiwa kompetitif mereka itu keluar ya sobat bedilir yang ada di rumah. Cewek cowok balance banget nih iya. ya Kak Nes ya. Wah kayaknya belum terlihat nih siapa yang akan memenangkan dari babak Grand Final kali ini. Masih abu-abu ini siapa pemenangnya kira-kira. Bisa minta pendukungnya dong, bisa minta sorakannya biar lebih semangat lagi. Wow. Wih, cukup meriah banget nih, bisa langsung memberikan semangat full untuk kedua penembak kita Oke kita lanjut untuk tembakan yang terakhir dan jika yang terakhir mereka e, mengenai sasaran juga kita akan menambah satu babak lagi atau dua babak lagi ya sampai, sampai kita dengan. menemukan pemenang ya. dari uji kompetisi kali ini betul sekali karena oke para penembak siapkan mimis kalian Oke ke jangan lupa lo di goyang goyang Dan dalam hitungan ketiga, penembak akan langsung menembakkan target yang ada di depan. Oke. Melipir dulu kan, Ash? Kita melipir dulu. Tiga, dua, satu, let's go. <slap> Dan ternyata sobat bediler yang ada di rumah kita. Mendapatkan pemenangnya setelah uji kompetisinya cukup sengit dari ya, tim cewek dan cowok dan mereka akhirnya dipertemukan dalam grand final. Akhirnya, kita menemukan satu pemenang dari uji kompetisi kali ini. Iya, dan pemenang kali ini dimenangkan oleh Banebak Cowok. Wih! Kali lagi intuisi saya nggak pernah salah dong karena iya ternyata lo dari tadi ya iya ternyata saya yang ah eh, terlalu suudon terlalu nggak ada harapan sama yang cowok tapi jiwa kompetitif mereka boleh diaduk untuk sekedar informasi penembak yang menang dalam uji kompetisi ini menggunakan senapan angin 2260 gamu hitam plus manometer jadi buat kalian yang mau atau ingin nih senapannya bisa langsung cek Tokopedia atau nomor yang ada di kolom deskripsi Iya betul sekali Di kolom deskripsi ya <laughs> iya. Oke mungkin uh, itu saja untuk konten kali ini dan jangan lupa untuk sahabat dealer yang ada di rumah klik like comment share and subscribe channel Jaya Air Rifle. Oke Kak 6, kita sudah di penghujung acara mari kita berpamitan pada sahabat dealer yang ada di rumah. Betul sekali. Sekali lagi selamat untuk penembak kita dalam menuju kompetisi kali ini dan mungkin lain kali kita akan buat konten yang lebih menarik lagi ya Kak. Iya Desa. betul sekali. Oke, terima kasih Sobat peduler yang ada di rumah sudah menyaksikan konten kali ini. Kami mohon undur diri dari saya Kak Nas dan juga Kak Lem. Oke, terima kasih dan salam bediler.